Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada Saat ini Anda kembali menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah ekonometrika dasar Saudara pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana mengestimasi parameter model regresi sederhana dan model regresi berganda dengan metode ordinary Least square atau metode OLS dengan menggunakan simulasi data, kemudian kita dapatkan nilai konstanta dan koefisien regresinya. Nah, lalu pada pertemuan selanjutnya, kita juga sudah belajar bagaimana menguji tingkat signifikansi atas parameter yang telah kita estimasi. Nah, pertanyaannya apakah parameter yang kita uji signifikansinya adalah merupakan parameter yang bias atau tidak bias? Atau valid atau tidak valid Nah tentu valid tidaknya atau bias tidaknya parameter yang kita estimasi bergantung pada Apakah asumsi metode ordinary square yang kita gunakan terpenuhi atau tidak Nah sehingga pada hari ini kita akan belajar menguji asumsi yang mendasari metode OLS tersebut Salah satunya adalah tingkat normalitas dari residual model regresi Saudara kalau kita kembali pada uh, memulai model regresi sederhana dan model regresi berganda Kita sudah pernah memperkenalkan bahwa salah satu metode estimasi model regresi adalah metode ordinary least square Ini merupakan metode yang cukup lama atau cukup tua sehingga disebut sebagai metode klasik Metode OLS ini tentu didasari pada asumsi-asumsi kemarin kita sudah jelaskan ada lima asumsi yang mendasarinya salah satunya bahwa residual yang kita gunakan atau yang ada dalam model yang kita estimasi haruslah terdistribusi secara normal berarti bahwa kalau kita mau mengukur tingkat normalitas dari residual yang ada dalam model regresi itu yang disebut dengan uji normalitas data atau uji normalitas ini, pada dasarnya kita gunakan untuk mengukur tingkat distribusi residual model kalau dia terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal Nah pertanyaannya, apa konsekuensi yang muncul kalau misalnya residualnya tidak terdistribusi normal? Kalau misalnya model regresi yang kita estimasi dengan metode OLS terdistribusi secara normal maka uji signifikansi yang kita lakukan sebelumnya dikatakan valid atau uh, sesuai atau bisa kita yakinkan bisa kita terima berarti bahwa kalau misalnya nilai residualnya tidak terdistribusi secara normal maka meskipun hasil uji signifikansi yang kita lakukan kita katakan adalah signifikan tapi saya mau katakan bahwa nilai yang signifikan itu tidaklah valid atau tidak bisa diterima dan tidak bisa digunakan. Kalau misalnya residualnya tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Nah, oleh karena itu, pada materi kuliah hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendeteksi residual sebuah model dengan menggunakan alat uji normalitas yang ada. Ada beberapa alat uji normalitas yang ada dalam ilmu statistika, yaitu bisa kita gunakan alat yang paling sederhana adalah menggunakan histogramnya. Nah, histogram ini kita bangun atau kita buat sedemikian rupa dari nilai residual, lalu kita amati apakah membentuk pola tertentu atau tidak. Nah, kadangkala -kadang menggunakan metode histogram ini, keputusan kita bisa saja tidak tepat. Nah, oleh karena itu kita akan coba gunakan alat uji yang lain misalnya dengan uji Jarque-Bera atau uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Pada materi kuliah kita hari ini kita akan memperkenalkan uji Jarque-Bera sebagai alat uji dalam pengujian normalitas residual sebuah model regresi. Nah, bagaimana cara kerja uji jerky ini pertama kita harus kenal asal kata jerky pera ini adalah nama alat uji yang diambil dari nama penemunya yaitu dua orang statistikawan bernama GM jerky dan AK pera mereka menemukan salah satu alat ukur normalitas data pada tahun 1987 mana pada alat uji chi bera ini diasumsikan bahwa dari data sampel besar akan memiliki sifat yang bersifat asimptotik atau mengarah pada distribusi normal. Nah oleh karena itu dalam alat uji statistik di, di siapa jerky ini nanti kita akan melihat uh, pengembangan dua uh, uji statistika yang kita kenal dalam ilmu statistika yaitu nilai skewness dan kurtosis. Skewness dan kurtosis ini adalah dua alat ukur kenormalan data yang ada dalam ilmu statistika. Yaitu skewness menunjukkan tingkat kemiringan sebuah kurva dan kurtosis menunjukkan tingkat keruncingan sebuah kurva. Kurva yang kita maksud adalah kurva yang kita peroleh dari distribusi sebuah data. Oke, di kita ketahui bahwa sebuah data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai SQNX adalah nol dan kurtosisnya adalah tiga. Nah, jadi inilah yang menjadi alat uji jerkybera yang kita pakai untuk menguji distribusi normal sebuah residual model. Alat ujinya kita bisa perkenalkan atau dengan menggunakan rumus jerkybera JB sama dengan hasil kali antara banyak sampel bagi dengan 6 kalikan dengan penjumlahan antara skewness dipangkatkan 2 sk kuadrat tambahkan tambahkan dengan selisih kuadrat antara k dengan 3 bagi dengan 4. Nah, di sini ada nilai skewness dan nilai kurtosis. Bagaimana cara kita mengukurnya? Karena jerkibera ini kita gunakan untuk mengukur normalitas sebuah residual maka skewness dan kurtosis yang kita maksud disini adalah dan kurtosis untuk residual dimana rumus untuk menghitung nilai skewness adalah seper n kalikan dengan sigma atau jumlah selisih pangkat 3 antara residual i dengan rata-rata residual kita bagi dengan standar deviasi pangkat 3 Lalu kurtosisnya adalah hasil kali antara 1 per N dengan jumlah selisih pangkat 4 antara EI dengan rata-ratanya. EI ini residual. Lalu dibagi dengan standar deviasi pangkat 4. Nah, standar deviasinya apa rumusnya? Karena standar deviasi yang kita maksud di sini adalah standar deviasi residual, maka rumusnya adalah akar pangkat 2 dari hasil bagi antara Jumlah selisih kuadrat antara residual dan residual rata-rata per n kurang satu. Nah, nilai statistik jerky-bera ini nanti kita asumsikan mengikuti distribusi k square dengan degree of freedom sebesar dua. Ya, jadi, uh, kita akan membandingkan nilai jerky-bera statistik dengan rumus ini, lalu kita bandingkan dengan nilai tabel k square. Pada degree of freedom sebesar 2 Nah apa hipotesis yang kita akan gunakan Hipotesis untuk menguji jerky bera ini H0 nya adalah residual terdistribusi secara normal Tentu HA nya residual tidak terdistribusi secara normal Agar lebih paham cara penggunaan uji jerky bera ini Kita gunakan atau kita ambil contoh kasus dengan data yang pernah kita gunakan sebelumnya yaitu data dengan variabel terikatnya konsumsi dan variabel bebasnya adalah pendapatan hasil estimasi kita sebelumnya kita peroleh bahwa nilai konstanta model regresi sederhana ini adalah 24,4545 dan koefisiennya adalah 0,591 Pertanyaannya apakah residualnya terdistribusi normal? Nah tentu sebelum kita bisa menjawab apakah residual yang terdistribusi normal, tentu kita harus menghitung nilai residualnya terlebih dahulu. Nah bagaimana cara menghitung nilai residual pada uji hipotesis sebelumnya kita pernah jelaskan. Ya yang pertama kita harus rumuskan hipotesisnya dulu. Ya pertama bahwa hipotesis nolnya adalah residual terdistribusi normal dan hipotesis alternatifnya residual tidak terdistribusi normal kemudian kita tentukan tingkat signifikansinya 5% apabila dalam soal tidak diketahui maka Anda boleh menggunakan 5% ini kemudian uji statistiknya tentu menggunakan rumus chi tadi ini formulanya Lalu kita harus mencari nilai residualnya, atau nilai statistiknya ini kita ukur dengan menggunakan data residual. Lalu, bagaimana cara menghitung residual? Kita ketahui, ini datanya tadi ya, adalah nilai variabel y dan variabel x. Lalu, kita estimasi tadi dengan metode OLS, kita peroleh nilai konstantanya adalah. Uh, 24,4545 dan koefisiennya 0,5 s Maka residual untuk responden pertama atau untuk baris pertama adalah 70 nilai y-nya kurangi dengan konstantanya 24,4545 kurangi dengan 0,5 koefisiennya kalikan dengan x-nya. Ya, dengan cara yang sama, cari untuk baris kedua, baris ketiga, keempat, dan seterusnya Setelah dapat nilai residualnya, maka selanjutnya adalah menghitung selisih antara residual dan rata-ratanya Berarti kita harus mencari rata-rata dari residual Jadi rata-rata residual ini adalah min 0,015 karena kita sudah dapat nilai rata-rata residualnya atau Eibar, bar baru kita bisa cari selisih antara EI dengan Eibar. bar. Kita bentuk kolom baru. EI kurangi dengan E bar. E bar atau rata-rata E. Nah, dari mana kita peroleh bilangan 4,8190 ini dari 4,8175 kurangi dengan min 0,01015 Demikian juga dan untuk baris kedua Min 10,363 diperoleh dengan Min 10,3645 kurangi dengan Min 0,0015 Untuk baris ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya Nah, kalau kita kembali pada formula Untuk mencari nilai Standar deviasi, kemudian nilai Skewness dan nilai kurtosis Untuk standar deviasi kita perlu atau kita membutuhkan kuadrat selisih antara EI dengan Ebar Sedangkan untuk Skewness kita membutuhkan selisih pangkat 3 antara EI dengan Ebar Serta untuk mencari nilai kurtosis kita membutuhkan selisih pangkat 4 antara EI dengan Ebar Berarti kita membutuhkan 3 kolom baru lagi untuk bisa menghitung nilai squareness, kurtosis, dan standar deviasi dari residual ini. Oke, kita kuadratkan dulu EI kurang E bar, yaitu 4,8190 kuadrat adalah 23,228, min 10,363 kuadrat adalah 107,3918 dan seterusnya, jumlahnya adalah 337,2727 lalu kita bisa, atau dengan menggunakan ini, kita bisa menghitung nilai standar deviasi dari risidua dimana rumus standar deviasi adalah, yaitu akar pangkat 2 dari hasil bagi antara Jumlah selisih kuadrat antara residual dan residual kuadrat, eh residual rata-rata residual. Ya, jadi selisih kuadratnya tadi ini nilainya jumlahnya adalah 337,2727 N adalah 10 kurangi 1, masukkan ke dalam formula, dapatlah standar deviasinya 6,1216. Setelah kita dapatkan standar deviasi dari residual, kita perlu mencari nilai skewness dan yang ketiga adalah kortosis. Untuk mencari skewness kita perlu uh, selisih pangkat 3 antara residual dan rata-ratanya. Berarti kita bentuk kolom baru lagi, selisih pangkat 3 antara EI dengan Ebar, yaitu 4,890, pangkat 3 adalah 111,9105 kemudian min 10,365 pangkat 3 adalah min 1112,9009, dan seterusnya. Ketika kita jumlahkan selisih pangkat 3 residual ini dengan rata-rata residual, jumlahnya adalah min 780. Dan demikian kita bisa menghitung nilai squanes yaitu squanes residual adalah sep per n kalikan dengan jumlah selisih pangkat 3 antara ei dengan ebar jumlah selisih pangkat 3 ei dengan ebar ini adalah min tujuh ratus sehingga kalau ini kita ganti dapatlah min tujuh ratus bagi sepuluh adalah min tujuh lalu 6,1216 standar deviasi pangkat 3 adalah dua Hasilnya adalah squareness dari residual itu min 0,3401 Setelah dapat nilai squarenessnya maka kita akan mencari kurtosis Dalam mencari nilai kurtosis kita membutuhkan selisih pangkat 4 antara residual dengan rata-ratanya Berarti kita bentuk kolom baru lagi Yaitu kolom selisih pangkat 4 antara EI dengan E bar bagaimana cara memperoleh bilangan ini dari empat pangkat 4 adalah 539,30 tiga min sepuluh pangkat 4 adalah seratus saya ulang seratus sebelas dan seterusnya sehingga kalau saya jumlahkan jumlah dari selisih pangkat 4 antara EI dengan E ini adalah 21.508,09. Oleh karena itu maka kita bisa mencari nilai kurtosis dari residual dengan rumus ini. S per N kali jumlah selisih pangkat 4 antara residual dengan rata-rata residual. Ya, kita bagi dengan S pangkat 4. Ya, jadi karena jumlahnya tadi adalah 21.508,09 Ini dia Kita bagi dengan 10 berarti 21, 2.150,81 Lalu pangkat 4 dari 6,12,16 adalah 1.404,357 Hasil baginya adalah 1,5315 Positif Inilah nilai kurtosisnya. Oke, dari nilai kurtosis dan skewness yang kita hitung, maka kita baru bisa menghitung nilai jerky beranya. Statistik jerky kita hitung dengan formula ini. Ya. N ini adalah 10, SK kan tadi sudah kita peroleh, skewness dan kurtosis juga demikian. Yaitu squarenessnya adalah min 0,3401, kita kuadratkan, kemudian kurtosisnya adalah 1,5315 kurangi dengan 3, baru dikuadratkan. Kalau kita selesaikan persamaan ini, kita peroleh nilai jergi biranya adalah 1,0913. Oke, Setelah kita dapatkan nilai statis jergi biranya, baru kita masuk pada aturan pengambilan keputusan. Aturannya adalah, yang pertama Apabila nilai jerky besar dari nilai cash square pada degree of freedom sebesar 2, maka keputusannya adalah menolakkan 0 dan menerima H1. Kemudian apabila nilai... Uh, lalu apabila jerky biranya kecil dari cash square dengan degree of freedom sebesar 2 keputusannya adalah menerima H0 dan menolak HA Oke, karena kita sudah memperoleh nilai jerky bira adalah 1,0913 maka selanjutnya kita cari nilai cash square table -nya. cash square table kita bisa uh, download ya di internet ini contoh cash square table atau bisa juga kita ambil dari lampiran buku statistika atau buku ekonometrika Cascore table ini terdiri dari beberapa alpha ya, Jadi kalau misalnya kita pilih alfanya adalah 0,05 Berarti kita arahkan pada kolom ini Degree of freedom nya adalah 2 Maka kalau kita hubungkan degree of freedom 2 dengan alpha 0,05 K-square tabel ini adalah 5,9915 Nah, oleh karena itu maka kalau kita perbandingkan antara nilai K-square eh, tabel dengan jerky bira Dimana jerky bira yang tadi adalah 1,0913 Dan tabel K-square nya pada alpha 5% dengan degree of freedom 2 adalah 5,9915 Ya, ini menunjukkan bahwa Jerkibera kecil dari cash table. Nah dengan demikian sesuai dengan aturan pengambilan keputusan tadi Apabila Jerkibera kecil dari cash table, Maka keputusannya adalah menerima H0 dan menolak HA Pertanyaannya apa H0 nya? H0 nya tadi dikatakan bahwa residual terdistribusi secara normal Berarti bahwa Ya, model yang kita gunakan pada contoh kasus ini memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Selanjutnya untuk uh, menggunakan contoh yang lain kita bisa menggunakan aplikasi ya seperti eViews. Ya, maka pada contoh kasus kedua ini kita akan menggunakan aplikasi eViews untuk menghitung nilai jerky beranya. Contoh kedua ini ada dua variabel bebas yaitu X1 dan X2. Variabel terikatnya adalah Y dengan menggunakan data time series. Ini juga pernah kita estimasi sebelumnya. Nah, pertanyaannya apakah model ini memiliki residual yang terdistribusi normal atau tidak? Mari kita uji dengan menggunakan alat uji Jarque-Bera berarti kita hitung nilai jerki beranya menggunakan aplikasi Avius. Dengan Avius kita bisa menghitungnya. Caranya pertama adalah estimasi modelnya terlebih dahulu dengan cara yang pernah kita gunakan sebelumnya. Kita buat dulu word filenya. New word file. Kita gunakan data annual. Ya, datanya tadi kita mulai dari data 2001 sampai 2016. Berarti datanya kita awali dengan 2001 sampai dengan 2016. Setelah itu kita klik OK, kemudian kita bentuk variabelnya, yaitu klik Object, kemudian New Object, lalu Series pertama variabel Y-nya, kemudian klik OK. Lalu bentuk variabel x1-nya dengan cara yang sama, ya x1. Oke, kemudian klik OK. Lalu bentuk lagi uh, variabel x2, ya klik series. Kemudian ini ganti unit apa, anti dengan x2. Setelah itu, klik OK. Nah, setelah kita membentuk variabelnya, maka kita harus mengisi data pada uh, masing-masing variabel ini caranya adalah bisa kita isi satu-satu atau bisa juga kita isi secara sekaligus ya. yaitu blok datanya berurut sesuai dengan urutan yang ada pada kolom Excel -nya. misalnya Y dulu baru X1 baru X2 setelah itu klik kanan kemudian arahkan ke open lalu open as group nah, jadi ini kebetulan datanya tadi sudah saya masukkan kalau misalnya belum klik edit Ya, kemudian ambil datanya dari Excel misalnya copykan ini dari Excel lalu pastikan disini setelah itu baru klik lagi like edit lalu close apabila muncul menu ini klik yes saja artinya mendelete uh, dari grup ini dengan otomatis datanya langsung masuk ke masing-masing variabel Oke, setelah kita mengisi datanya untuk setiap variabel, ya, misalnya inti eG untuk x1, lalu untuk uh, x2, ya, selanjutnya kita estimasi, kita estimasi modelnya boleh juga dengan cara ini, ya, yang lebih cepat, ya, lalu klik kanan, kemudian uh, equation, lalu klik yes. Lalu kemudian bentuk persamaannya mulai dulu dari variabel variable trikat, spasi konstantanya C spasi variable x 1 spasi variable X2-nya Oke, setelah itu pastikan metode estimasinya least square lalu klik ok Nah, inilah hasil estimasi model kita dengan Eviews. Pertanyaannya adalah, apakah model ini memiliki residual yang terdistribusi normal atau tidak? Nah, caranya adalah kita klik view, kemudian kita arahkan pada menu residual diagnostik, ya, lalu kita arahkan ke kanan untuk memilih alat uji yang kita inginkan. Nah, Misalnya kita mau melihat uh, histogram dari... Uh, Normalitasnya, klik ini. Kalau kita mau menguji normalitasnya, klik Normality Test, maka akan kelihatan ini, ya bentuk histogramnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tentu dengan menggunakan ini akan membuat kita uh, salah mengambil keputusan kalau kita hanya mengandalkan bentuk kurva ini atau grafik atau histogramnya akan lebih tepat kita menggunakan data-data statistik yang diperoleh di sebelahnya yaitu kebetulan diketahui di sini nilai kortosisnya, nya nya standar deviasi, minimum, maksimum, median, min. Lalu jerkibirnya sudah dihitung nilainya adalah 1,119555. Nah, kalau kita bandingkan dengan kayak square tabel tadi 5,an, maka sebenarnya nilai dari atau nilai residual yang ada dalam model yang kita estimasi ini memiliki nilai atau distribusi yang normal atau dengan cara yang lain juga kita bisa memperhatikan nilai probability dari jergi beranya apabila kecil dari 0,05 atau kecil dari 5% maka keputusan adalah tolak H0 tetapi kita perhatikan probability dari jerky adalah besar dari 0,05 atau besar dari 5% ini 57% sekian berarti keputusannya adalah menerima H0 H0 adalah bahwa residual terdistribusi secara normal berarti model yang kita estimasi ini dan metode OLS adalah model yang memiliki residual yang terdistribusi secara normal dengan demikian, maka materi perkuliahan kita pada hari ini dengan topik uji normalitas data atau uji normalitas distribusi residual model kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.